Yo guys, selamat datang di channel Barbar Nge-slot ya guys Ya, di support channel ini dengan cara Subscribe, like, komen, dan share-share Karena dukungan dari kalianlah Yang akan membuat aku semangat Oke, okay, nggak perlu lama-lama lagi Mari kita gaskan untuk pencarian slow food Apa yang gacor hari ini Semoga kita berhasil mendapatkan Mantap-mantap jiwa Anjay Sepoy pukul banget, Mari kita lihat tuh, semoga melanda melanda. Come on!